Mas, siapa ini? Mohon maaf. Mas. Mas Budi atau Mas Gepeng? Gepeng. Capa-capa, <laughs> Be? Kerti Youtube juga? Bukan. Kerti ga? Oke. Coba. oke okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali ya di channel YouTube Bama Isha Putra Oke okay, baik teman-teman saat ini saya berada di Desa Pinang Merah tempatnya atau B1 ya nah kali ini saya akan berbagi info ya uh, beberapa takjil atau liputan takjil ya mungkin ya uh, kita akan meliputan takjil yaitu yang ada di sini ya di, di mana ini? di pasar Uh, B1 ya wah ini tepatnya hari ini ya ini ke apa berserempak dengan itu ya apa namanya uh, pasar tradisional ya jadi di salah satu desa ini uh, apa namanya pasarnya sore ya jadi serempak dengan pasar bedok ini badal pasar Ramadan ini guys. wow itu mudah ya guys jadi gimana keseruannya kita akan review ya, atau liput beberapa uh, kulineran ya, ya. oke okay, kita terus. Oh, oh, Udi, ini kuahnya ya Udi. Uh, coba celnya, coba celnya ya pentolnya Udi. Uh, udah lama bang jualan ini bang? Alhamdulillah, sudah tiga tahun nama. Oh udah tiga tahun ya uh, Udi, siap. Dengan masih apa ini mohon maaf Mas, hmm. mas Budi, atau Mas Gepeng, <laughs> <laughs> jadi siap. Wih, <laughs> siap-siap mantap. Wih, lu, Wih, deh, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, Oh, iya lagi ngapain tai, Bang? Ayo. <tuh>, mantap. Mantap sih, ya. Wiris. Langsung grojoki, Ini biasanya satu hari ini berapa kilo, Bang? Kalau puasa ya tiga setengah lah. Oh tiga setengah kilo ya? Ya. Wih. Ya puasa. Iya iya benar benar. Oke okay. yeah, ini biasa larang itu ya puasa. awas. Bintan <laughs> <si> Awas, tus. 10.000 Oke, tak lanjut masih, Oke, okay, monggo. Ma Oke, okay, siap. <laughs> asli Purworejo mas. mas. Oh, tenang toh, ketebak <laughs> jana. Nah, ini guys, Jawa Ireng asli Purworejo biasanya sih gitu. Widi. Tuh. Why I don't tell you, Widi. Cantiknya, Widi. Benteng masih sadani, Mas. Satu, ini, mas. Alhamdulillah dari 2012. 2012 ya, Bu. Yeah. Nggih. udah 10 tahunan kalau enggak salah nggih. Ya? Yeah. Widih. Siap. Okay. Siap, Widih. mantap udah legend banget ini, Widih. widih. Moga-moga sampai terus okay. ya. Okay, amin, amin, amin. Ampunten niki, nak misale mboten button... Nah, Mas, pas reo apa? Kamar down ini, di unit, masih? Mas, alhamdulillah lancar. Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Oh, Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? ya? Gimana? Oh, Gimana? iya Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? ya. ya? Di sini, Oke siap. Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Oke, Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Gimana? Inilah kondisi pasar sore ya Dan pasar beduk Atau pasar ramadhan Yang ada di desa pinang merah ya Pinang merah tuh guys Oke kita lanjut ke pasar tradisionalnya Yuk kita busuin ke dalam Si pasar ya Nah ini dia kondisi pasar yang ada di desa Pinang merah ya Ini ada Takjil Korengan gorengan gue! Wah. Mak ya? Widi. kan widi. Ini kuah kacang Wah, padang loh. Oh, padang Widi. Widi. ini tuh. Itu ada yuknya tuh. Oke okay, yuk, mantap. Youtube dong, Youtube Siap. Oke, okay. dengan ayu siapa ini kak? Dengan ayu siapa? Oh, bu Bu, bu. Oke, okay. kasih bu ya. Oke okay. okay, kita bungsu aja. Belanja, mbak. Widis. Belanja apa ini, banyak ini? Sayur ini, mbak. Okay. Sayur oh, mbak. Oh, merah. 24.000 dolar. 25.000 Wah, wow. kita masuk masuk ke lorong-lorongnya. Nah lo, lihat mana guys. Nah ini, ini konten berujian nih. guys. di, banyak ada songkok, uwi songkok ini uwi di, Pak, wah itu ada beberapa kayak macam songkok ya. Wow. wow. wow. Ijin bang, ijin bang eh hey, jangan dong bu belum bu wiris sate apa ini bu ya sate apa lah aduh ini sate ayam ya ya wiris mantap wow wiris ini berapa kilo bu sehari ini bu biasanya 15 kilo 15 kiloan ya ah serius sih lima belas ya lima belas kilo bu ya ayam ya wiris wiris wow Ayo Bang, salah kosong Bang. Ya bang ini kuahnya apa, Bang? Kacang. Kuahnya kacang apa, ya? <tuk> Udul. Uh, mantap ini. Ya. Asli dari mana, Pak? Bang. asli sini. Asli sini ya? Biasanya kalau saat itu Madura. <laughs> Biasanya Madura, -Kawi. Madura -Kawi ya, Ui Ui, pula yuk. Ya, Bang. Ui Ui, Ui. Ui, Mantap. Ui woi kena ya, widih, pinang menit, Bang. Kira-kira ya, sekali bakar sepuluh menitan, 10 lah. menitan ya, widih, hmm. oke. Okay. Jadi emang di sini Bang kalau misalnya nggak hari di oh, pasaran di sini ya? Hari biasa di sini. Hari biasa di mana? Ya di sini. Oh, ya, di sini ya? <laughs> Oke. Okay, okay. okay, masih tak langsung aja. Okay. Inilah kondisi pasar sore ya pasar sore dan pasar ramadan yang ada di desa Pinang Merah ya atau tempatnya B 1 wih full takjil guys. wih mantap. Oke okay guys, jadi mungkin cukup ini dulu ya. <laughs> Bersama Pak Bro lagi. Oke. Okay. Jadi vlog kali ini cukup ini dulu. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Ini udah dapat kulinerannya ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Jangan lupa di like, comment dan subscribe. Nantikan. Oke, okay, makasih, Bu. <laughs> Ibunya. Oke, okay, jadi cukup ini dulu. Jangan lupa di like, comment dan subscribe. Nantikan video-video selanjutnya. Thank you, guys.